Perhatikan yang di rumah Bahwa dari kawat yang ada ini Kita melihat satu sama lain itu ditumpuk Dan hanya berada pada satu orientasi atau satu arah saja Ada yang tegak saja, ada yang vertikal Ada yang vertikal, ada yang horizontal, ada yang tegak, ada yang mendatar. nah di sini kalau kita lihat ada empat sambungan kawat jadi kita tuliskan kawatnya ada empat yang pertama adalah kawat di sini kawat satu lalu ini kawat dua kemudian ini kawat ketiga dan yang di atas ini kawat keempat kawat satu kawat dua kawat tiga kawat empat kalau saya tulis dua ini tetap terlihat lah ya Kemudian masing-masing tentukan panjangnya Kawat 1 berapa panjangnya? 4 Kawat 2? 7 Kawat 3? Panjangnya? 7 Kawat 4? 5 Kemudian kita cari Xn dan Yn ya. Kalau kawatnya itu tegak Jadi nilai tegaknya saja yang dibagi dua X-nya atau arah orientasi yang lain Berdasarkan kawat yang terikat dengan kawat tersebut, contohnya kawat satu. Kawat satu ini arahnya itu tegak, berarti dia hanya bisa diambil nilai separohnya pada arah sumbu Y. Sementara arah sumbu X, karena dia berada pada daerah yang paling kiri, maka X yang dinyatakan sebagai nol. Nah, YN nya adalah separuh dari panjangnya dulu, berapa separuh dari panjangnya? Dua. Tapi kita lihat, ternyata bagian bawahnya itu ada yang mencapai angka 3. Nah, berarti ini selisihnya berapa? 1, 1. 2, 1, 1, berarti ya, ya. yang ini jadi 3. Kawat 2 sekarang, kawat 2 yang panjangnya adalah 6, tambah 1, 7. 7. Kita ambil separuhnya 3,5 Tingginya ditentukan oleh kawat ketiga. Karena ini yang terikat Jadi tujuh Tiga setengah itu Ada di sekitar sini Berarti posisinya Harus terikat dari Kawat yang paling panjang Jadi Y nya ditulis Tiga Kawat ketiga sekarang Ada di Bagian yang tegak ini Berapa panjang semuanya Tujuh Ambil separohnya Itu hanya ditulis di sumbu tegak Sumbu Y yaitu tiga setengah lagi lalu X -nya yang mana tiga setengah itu di sini berarti jarak dari kiri ke titik tersebut sejauh 6, 6. kalau terakhir kalau keempat yang di atas panjangnya 5 kalau dua dua setengah, setengah. titiknya ada di sini dari titik tersebut ke sini jauhnya 6 lalu bertambah 0,5 sehingga jumlahnya menjadi 6 6,5 untuk X-nya dan Y-nya adalah 7 Nah begitu aturan lain dalam krafta Selanjutnya Anda kalikan XN, LN, YN, LN e, Apapun kali 0 misalnya Oh 7 3 3,5 Berapa? Berapa? dua empat empat koma lima tujuh kali setengah tiga puluh lalu ini dijumlah panjangnya juga dijumlah yn kali ln dua belas tiga kali tujuh tiga setengah kali tujuh dua puluh kali Jumlahkan berapa semuanya ini? 99. Ini 99, 70, ya. Bagus Yang ini berapa? 11 sampai 12? 13, 13, Betul? betul 13, terakhir adalah? 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, nah sih X0 adalah Sigma SNLN dibagi Sigma LN Berarti 99 Dibagi dengan 23 Y0 nya Sigma YNLN dibagi Sigma LN Yaitu 92,5 Dibagi 23 Berapa hasilnya Berapa hasilnya sekarang? Yang mana? Yang X nol ya. Yang Ini 4, Ini Sehingga Z nol adalah 4,3 dan 4,02. Nah, Z nol ini yang disebut dengan titik berat ransak. Kelihatan? Ya. Nah, silakan di screenshot. Karena ini sudah direkam, nanti kalau ingin dilihat lagi untuk mengerjakan bisa dilihat lagi video. Ada yang sudah saya kirimkan videonya di grup WA, itu bisa disesuaikan. Pak, izin maju betar. Ya, maju. Jadi mohon yang di rumah bisa bersabar, karena yang PTM ini rupanya menyalin ke dalam buku tulis masing-masing. Bisa dilihat dengan jelas ya, sampai belakang, rahasia dengan si siapa ini, Dimas? Samuel, Samuel, Samuel. itu raja. Yang di depannya Nadia, siapa? Yang disitu? Oh, Deus Ini Dita Berarti Gilvano geser dari sini? Oh, ya, semula bintang Tendak, ada baca chat Oh, daus boker silakan yang di rumah. Kalau ada yang mau ditanyakan atau cukup baik, sementara yang di sini masih asik, saya share screen aja ya. Untuk yang di rumah, mungkin nanti kalau sudah selesai menulis dari whiteboard ini tugasnya Ini nanda isi dalam jawaban pertama. Jadi yang di dalam kelas nanti mengerjakan soal ini dari rumah saja ya. Ya, ngisinya dari rumah aja. Jadi hari ini cukup mencatat. selesai mencatat nanti kita bisa ngobrol lagi yang lain. Silakan yang di rumah untuk mencatat soal pertama. Nanti kalau tidak sempat Saya kirimkan ke grup Whatsappnya Sehingga nanti siang Anda tidak usah Masuk lagi di dalam kelas Silahkan tidur siang aja Yang biologi sudah kan sekalian sudah. Ya Jadi kalau hari Jumat Tidak usah daring aja siang itu, tidur aja terus Ada pelajaran lain nggak yang gitu juga Yang seharian nggak usah ke jam siang Enggak ada, cuma hari Jumat aja begitu Senin sampai Kamis ada daring juga Misalnya nih kelompok dua kan sekarang Kelompok dua dengan yang bertiga itu Bintang, Meiva, Daus, sama Fadil ya berempat, berempat itu tambah dengan kelompok yang daring Yang tidak PTM Jadi jam 1 jam juga online Kecuali kemarin Nah, kemarin tidak jadi karena gurunya menerbangkan balon. Mestinya pelajaran siapa kemarin? Kemarin harusnya Tapi dua-duanya sibuk motong tumpeng gitu Ya ngapain mau sakit perut pulang? Aduh enak kan makan sendiri. Ya beli sendiri makan sendiri itu lebih enak. Kalau makan barengan itu penyakitnya dibagi-bagi. dulu saya suka hadir ke ulang tahun, tapi lama-lama dengan musim seperti ini saya mikir-mikir. Bagaimana yang di rumah ada respon bahwa soalnya sudah ditulis atau kembali lagi ke kamera? Nah, ini sambil bisa lihat, Sam? Ya. Yang lain bisa lihat? Oke. Jadi sekalian aja Soal nomor 2 karena agak luas Nanti jawaban nomor 2 nya Soalnya begini Nah kalau contoh tadi kan T Atau terbalik Nah saya bikin soalnya gini aja Titik beratnya nanti di bawah 3. eh sebelah sini. Soalnya Aduh. Pelangi bapaknya. Mana? Itu hp ya hp Iya, kita. Bisa? warnanya biru. Gini-gini kesempatan, iya, ada, ini <laughs> ya, ombre, ada, kayak gini-guruh gitu ya Ada kabarnya? Sudah dicatat atau belum? Sudah, Pak. Aman, Pak. Kali ini sudah, sudah, tidur. Sudah, pak. aman. Sudah, Pak. Oh, saya enggak dengar. <laughs> Ada suaranya kayak yang di rumah. Sudah, pak. Ada, Ada, Pak. pak. Oh, kalau kalau kalian berenang ke Segohong sekarang. Hmm. <laughs> Oke. Okay. Soalnya nomor 1 2 sudah dicatat belum? Sudah di screenshot kah? sudah Pak sekarang perhatikan contohnya ya saya stop dulu kembali ke layar whiteboard nah itu tadi arahnya ke ke kiri, nah sekarang terutamanya alatnya ke ya semuanya Hah? apa? soalnya kan soalnya, ah. soalnya, yang ini aja yang tadi oh, ya. Tadi. ya. Yang baca di WA itu yang berarti nggak hadir, gitu. ya karena dia mikir kan semuanya dikerjakan, yang enggak hadir, kan biasanya karena saking paniknya itu semuanya dikerjakan, jadi dia mengerjakan lebih banyak karena dia panik. <tuh> Tapi kalau kalian ngasih tahu berarti kalian saya tambah lagi jelasnya, <tuh> oh, <tuh> termasuk gila. juga yang di rumah ini. Kalau yang di rumah ini membocorkan dengan yang tidak hadir hari ini, saya tambah tugasnya tiga kali lipat. Karena itu ikutilah apa yang saya contohkan. Nah, di sini ada dua, dua bidang. Kita beri kode, ada bidang A yang di bawah dan bidang B yang ada di atas. Kemudian masing-masing bidang yang sudah ada batasnya itu, Anda tarik garis diagonal, tahu kan diagonal? Uh, menghubungkan masing-masing titik sudut dengan titik sudut yang bersilangan. Ya. Nah, seperti ini. Tujuan dari jawaban ini adalah untuk menentukan adanya xA dan yA untuk bidang satu. Lalu bagian yang keduanya adanya xB dan tingginya dari bawah sehingga kita tuliskan bukan dari kawat, tetapi bidang dengan luasnya AN, sn YN, XNAN, YNAN nanti X0 nya adalah sigma ya, dibagi sigma AM dan Y0 nya kenapa ada yang mau pipis tak? mati, ya kamu ayo kamu aja pak, saya cuman Dirimu Cucuk betul ada sms ke sini Ada sms situ Bapak, di di Ya, sini, sebelah sini Asal Alep menerima Lalu yang nolnya adalah YN sigma ymn dibagi sigma rmn nanti isikan di sini. Kita mulai dari bidang a, bidang b, bidang a, xa itu separuh dari lebarnya ini. Lebarnya ini tiga, separuh dari, eh, salah. A itu berarti luas, berarti ukuran dimensi dari bidang a yaitu tiga kali 8 tiga, dapat dua panjang kali lebar. Lalu dimensi bidang B adalah empat ah, kali sepuluh. 4 empat 4 kali sepuluh. Oh iya, oh, empat 3 sepuluh. Oh iya, empat kali Tidak ada maaf empat kali sepuluh. Oh berarti empat kali sepuluh. Oh iya, empat kali sepuluh. Oh aja 8. berapa separohnya berapa? Lalu XB b sepuluh nih 10 separohnya? 5. Y ya, b tingginya? 7. 5. Jadi dari dua dulu, separuh dari empat dua kan ditambah dengan sisanya di sini. 8. ya jawabannya 10. Sekarang itu dikalikan 24 kali satu setengah berapa Ya, 26. Bentar, Pak. Bentar. 24. 24. Ya, 26. 26. 24 4 96. 96. Iya. 40 10 400. Jumlahnya, Pak. 636. Ya. 400 136. Berarti x 0 siapa? x0-nya ini tuh. Sebutkan. Dua puluh dua tiga, dibagi enam empat, dan empat sembilan dibagi enam empat. Oke, kalau tidak kelihatan nah, bisa ya, lihat di situ tiga enam, tiga delapan. oh ya, terus bentar, 7, tujuh, ya, energi Z no adalah tiga dan tujuh koma ya yes. mudah-mudahan yang di rumah uh, bisa melihat itu kalau kurang lebar anda cubit aja layarnya untuk zoom fit with your screen kenapa bu lihat cek baterainya dia bu cek baterai Iya, eh, gimana sih, pacarnya? <tree> oh, dia sudah batal. <tree> <tree> <tree> Rame-nya belajar daring. Inilah panik yang di rumah, yang di sini lebih panik lagi. Noh, eh, kok gitu? <tree> Nah gitu dia. Daja. <laughs> Ternyata besar juga lah tulisannya di rumah ini. Pakai white borot, white Whiteboard gitu. White broad. White, board. white board, lah. Whiteboard. Whiteboard. Nah, bagaimana kelompok dua? masa anda kalah dengan kelompok satu yang banyak bacot di sini. <laughs> Nih kelompok sa kelompok satu ini bacot terus tadi. Kelompok dua kalau saya datang benyem aja kayak burung. Okay. Hah? My children, my children. Berarti. <ti> Saya nggak berani bilang karena ini di disiar, disiarkan dan direkam. Ingat kan minggu lalu lah, minggu lalu kan? Minggu lalu, rasanya minggu lalu pertemuan pertama PTM IPA 3 itu tidak ada yang campur dengan daring ini rasanya. Nah, ada yang saya bilang malu, malu, malu besar apanya? Jangan, jangan diteruskan, jangan diteruskan, jangan diteruskan. Biar mereka aja yang mikir. Ya, Grace itu penasaran kayaknya Nah, ketawa dia, delay ketawanya <laughs> Sudahlah, yang di rumah sudah kan Oke, baik, ganti Saya share screen, sekarang tugas terakhir Eh, uh, Saya pernah mengatakan minggu lalu Untuk kelompok dua, kelompok satu juga Ada sedikit yang saya bila, beritahu bahwa Anda perlu mistar Nah nanti di rumah Ambil mistar Lalu Anda menggambarkan tugasnya Yakni Menggambar Titik Berat Segitiga Nah bagaimana menggambar Titik berat segitiga Pertama-tama Anda menggambar segitiga sebarang aja Sebarang tidak harus siku-siku Tapi kalau mau coba siku-siku Ya tidak apa-apa Saya beri contoh bukan segitiga siku-siku Saya gambarkan garisnya seperti ini Lalu saya tarik alasnya Mudah-mudahan di rumah juga mengikuti ya Hanya bedanya nanti Setiap sisi ini Saudara harus ukur Secara tepat Berapa masing-masing panjangnya A, B, C. Setelah diukur, misal, A ini panjangnya 10, lalu 10 itu dibagi dua, lalu Anda uh, letakkan titik, misalnya di situ titiknya, hasil pembagian dari panjang sisi A. Kemudian Anda tarik titik tersebut ke pojok, seperti ini. Nah, Lalu lakukan hal yang sama untuk ketiga sisi yang lain. Oh, saya ukur dulu B, katakan panjangnya juga 10 berarti saya beri tanda 5 katakan di sini setengahnya. Lalu saya tarik lagi dari garis itu ke pojok sini. Dua sudah membentuk eh, titik potong. Lalu yang ketiga, sisi C, saya ukur panjangnya, katakan panjangnya 12. Ternyata... Garis tengahnya ada di sini misalnya Lalu saya tarik garis Dari puncak ini ke sini Nah sehingga Ada pertemuan Di tengah itu Dan titik biru ini yang lalu Anda ukur Berapa Dari puncak Dari puncak ini berapa Tingginya jadi itu ditulis sebagai H, garis puncak, ukur berapa sentimeter. Kemudian yang terakhir, Anda menentukan jarak atau mengukur jarak tinggi titik itu dari alas. Nah ini yang disebut dengan Y, atau e, garis titik beratnya. Titik berat segitiga Nah seperti lambang squid game Lalu anda buatkan bandingan Y banding H nya adalah berapa Sampai di situ. Inilah jawaban yang anda upload Di bagian ketiga Gambar anda sendiri Jangan gambar saya Ya ini jangan screenshot lalu anda ukur Salah, anda ukur saja sendiri pakai Gambar yang ada di kertas atau yang ada di Buku tulis Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Yang di rumah ada yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup jelas? Saya mau tanya, Pak, kita ngukur ya sama hanya itu ngukur pakai penggaris atau gimana, Pak, ukuran matematika pakai rumus? Ukurnya semua pakai penggaris. Anda hanya menentukan berapa hasil garis puncak Kemudian berapa Y-nya, setelah itu dibandingkan. Jadi ada 6, ada 6 item ini. A, B, C, kemudian H, Y, dan Y banding H. Rasio Y terhadap H. Jadi ada 6 item pada soal, pada jawaban ketiga. Menggunakan Mr. Grace. Ya Pak, terima kasih. Ya, ada lagi yang lain, silakan. Ya Len, Allen atau Juita mau tanya? Bikin, bikin, bikin. Oh, itu segitiganya dibikin sendiri, Papa atau pakai soal? Iya bikin sendiri. Ukurannya bikin sendiri. Iya. Oh. Segitiganya bikin sendiri, jangan ini lalu anda ukur. Oh, begindang. Ya, begindang. Iya terserah. Oh, Ya, bikin sendiri-sendiri. Jangan ini di-screenshot, lalu Anda ukur. Bisa nggak muat, karena beda-beda rasionya. Dan pekerjaan Anda juga lebih berat. Setelah Anda screenshot, lalu Anda print, kemudian Anda upload lagi, lebih banyak. Mendingan langsung gambar segitiga di kertas, lalu Anda ukur-ukur, lalu Anda foto dengan jawabannya. Upload, selesai. Baik, yang di rumah, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya kira pelajarannya sampai di sini dulu ya. Kita cukup aja. Oh, bye guys. Ya, yang di rumah. Ya, hmm. Oke, okay, ya. Ya, mereka silakan. Anda yang di rumah, silakan pulang ke rumah masing-masing ya. Oke, okay, saya kira sampai jumpa, bye -bye. sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat pagi. Bye. Bye.